Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Yang paling kita tunggu tunggu akhirnya muncul Persahabat ya sebelumnya, Lesti dan Rizky Bilar melakukan live Instagram bareng Tentunya kali ini kita mendapatkan cidukan Yang mana tentunya Rizky Bilar sudah ada di lokasi Yang mana tentunya Lesti Kejora pilih-pilih cincin buat lamaran nanti sahabat, ya. Melihat tentunya potingan foto ini membuat kita semakin baper yang Melihat kemesraan Lesti dan Rizky Bilar Aduh pastinya para jomlo iri banget melihat kekiutan kemesraan dan kedekatan dari Lesti dan Rizky Bilar yang mana postingan tersebut dari di oleh akun Instagram HP Red Kota Sultan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan gini aja udah bikin salto-salto girang gimana pas hari hanya ya aduh pastinya luar biasa banget persahabat ya calon manten lagi pilih-pilih cincin tentunya untuk acara lamaran mereka. Mudah-mudahan kita doakan dilancarkan untuk acara mereka nanti bersama ya Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Mudah-mudahan juga kita Persahabat ya masih menunggu vitamin bahagia selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik langsung dari Lesti dan Rizky Pilar. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.